Benarkah ibu kota akan dipindah ke Kalimantan? Yang katanya Kalimantan tempat pembuangan jin, tempat pembuangan anak jin, dan tepatnya monyet-monyet. Benarkah Kalimantan akan, eh apa? Ibu kota akan dipindah? Saya akan mencoba menerawang atau meramal, menembus dimensi ruang dan waktu pemindahan ibu kota ini hanya sebatas propaganda? Atau konspirasi, atau hanya wacana, atau halusinasi yang tidak akan terjadi. Ikuti terus channel YouTube saya, Ratu Bidadari TV. Ikutin update-update terus untuk mengungkap fakta, mitos, maupun sesuatu yang belum terungkap. Di sini, di channel saya, Ratu Bidadari akan saya kupas, saya akan ungkap dengan mata batin saya, dengan indera keenam saya. Dengan terawangan-terawangan dan ramalan Ratu Bidadari Oke Buat teman-teman izinkan saya untuk menerawang Untuk melihat masa yang belum terjadi Kira-kira ibu kota dipindah atau tidak Dan saya minta alasan buat teman-teman Yang kontra apa alasan kalian Sampai kalian kontra yang pro apa alasan kalian Kalian bisa komen ya, Mungkin untuk melakukan riset Dalam artian <guruh> Biar kita paham ya Biar kita paham yang pro dan kontra Apa alasan kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola sejuta umat Buat teman-teman mungkin yang saat ini menjadi polemik Yang lagi trending topik dibicarakan berjuta-juta umat manusia Khususnya di Indonesia Yaitu tentang permindahan atau pemindahan ibu kota Indonesia Dimana rencananya nanti akan dibangun proyeknya di Kalimantan Jadi ibu kota mau dipindah Pusat pemerintahan mau dipindah lah ini pro kontra oh, Banyak pihak Pihak yang Seakan-akan kontra Dalam pemindahan Ibu kota tersebut lah ini Tadensinya apa Konspirasinya apa Propagandanya apa kan Ini harus dianalisa Apa yang membuat mereka berat Ini bagi pihak yang kontra Sedangkan Baik yang pihak-pihak yang pro-pro itu kan ini harus dikaji harus dianalisa apa alasan kalian kenapa kalian setuju atas pemindahan ibu kota di Kalimantan ya jadi buat yang pro apa alasan kalian terus yang kontra apa kalian alasan kalian jadi biar saya paham ya ini kan harus dianalisa. Cuman di sini saya tidak ingin membahas itu, saya ingin menerawang atau meramal e, proyek mega, proyek atau mega besar ini, kan ini bukan proyek kecil, memindahkan ibu kota itu tidak cukup satu periode, bahkan mungkin butuh dua periode atau tiga periode dalam artian tidak cukup dalam waktu 5 tahun, 10 tahun. Karena membangun infrastruktur, struktur, membangun pusat pemerintahan tidak, tidak cukup dengan waktu yang sangat singkat Terus budget, uh, budget anggaran negara juga cukup besar Ya buat teman-teman, ini yang harus dibahami Mungkin untuk warga Kalimantan sendiri, mungkin juga ada yang pro kontra ya Kalimantan sendiri termasuk masyarakat Kalimantan mungkin ada yang pro, pro dalam artian mendukung program pemerintah bahwa untuk pemindahan pusat ibu kota. Tapi saya yakin pasti akan ada yang kontra juga di sana. Ya, nggak tahu pasti kan mereka punya alasan-alasan tertentu. Jadi di sini kita harus hargai aja lah, mereka punya pendapat dan mereka juga punya alasan sendiri-sendiri cuman di sini saya ingin menerawang benarkah ibu kota akan pindah atau itu hanya sebatas halusinasi uh, atau wacana oke tunggu saya memejamkan mata untuk menerawang dimensi ruang dan waktu menembus benarkah ibu kota akan dipindah Oke, okay, saya sudah dapat jawabannya Saya juga dapat petunjuknya oh, Memang benar Ibu Kota akan dipindah Cuman Ya mungkin tidak cukup Atau tidak selesai dalam pemerintahan Jokowi Dalam artian proyek tersebut Mungkin diteruskan dengan presiden-presiden Setelah Jokowi Karena untuk proyek tersebut tidak cukup satu tahun, dua tahun ya. Kalau kita membangun klaster perumahan, kita bangun gedung eh, biasa. Mungkin satu tahun, beberapa bulan sudah selesai gitu. Tapi ini pusat infrastruktur karena dibutuhkan banyak waktu dan planning-planning tertentu dan jelas anggarannya cukup besar. Cuman di sini buat saya pribadi. Kalau saya ada ibu kota mau dipindah ke Kalimantan, mau di Sulawesi, mau di Papua, mau dimanapun saya nggak ngurus Karena apa sih? Gitu. Ibaratnya gini, kamu tukang parkir, ibu kota mau dipindah di Kalimantan, mau dipindah di Papua Sama aja kamu tetap jadi tukang parkir Kamu tukang bakso, ibu kota mau dipindah kemana saja tetap kamu jadi tukang bakso. Wis enggak usah ngurusin itu. Buat masyarakat awam, buat masyarakat biasa kamu usah ngurusin masalah negara, ya. negoro sudah ada yang ngurusin. Ya, kamu enggak usah ngurusin negara ya. Selama negara baik-baik saja, selama negara tidak ada, tidak ada ancaman khusus selama negara tidak ada sesuatu yang merugikan masyarakat, terus kamu nggak usah ngurusin negara, kamu urusin diri kamu dan keluarga. Mereka yang masih mengurusi itu kan punya kepentingan, punya manuver politik. Jadi memang ada kepentingan, ada politik tertentu atau ada agenda tertentu gitu loh. Jadi buat masyarakat awam, buat masyarakat biasa, kau usah ikut-ikutan. Kalau saya pribadi mau ibu kota mau dipindah dimanapun, saya nggak ngurus. Tetap saya seperti ini. <laughs> kan yang dipindah itu kan pusat pemerintahan, gitu loh. Pusat pemerintahan saja, gitu loh. Tuh, mungkin yang ditakutkan orang-orang yang kontra, kenapa sih ibu kota kok dipindah ke Kalimantan, gitu loh? Ya mungkin bisa nggak perlu sebutkan. Saya tahu alasan mereka. Kenapa mereka sangat kontra ketika ibu kota mau dipindah? cuman nggak perlu saya bahas di sini. Mungkin saya akhiri eh, salam dari saya Ratu Bidadari, dukun kondang idola sejuta umat. Jangan lupa di subscribe channel YouTube saya Ratu Bidadari, like and comment. Assalamualaikum.